Firza ya Ilmu laduni Apakah harus melampaui waktu tertentu Pertama kita terjemahkan dulu Apa arti ladun Ladun itu ilmu Al ilmu Al munazzal min indillahi Mutlaqan bi ghairi wasilah Bi ghairi wasilah Ilmu yang langsung turun dari sisi Allah Allah itu Qadim Bagaimana mungkin langsung menurunkan ilmu kepada kita yang hadis yang baru ini? Maka, harus mengenal hembusan sang kodim di dalam diri kita. Tapi ingat, hembusan itu bukanlah Allah, hembusan itu hembusan saja. Cuma ada beberapa orang kebatinan membawa nama tasawuf, dikira di dalam dirinya ada Tuhan. Enggak begitu nafaktu fihi minruhi aku tiupkan ke dalamnya hembusanku hembusan itulah yang ada di dalam diri kita hembusan inilah yang bisa menampung ilmu laduni jadi sebenarnya di saat ditiupkan di dalamnya sudah ada laduni jadi Allah meniupkan ruh hembusan itu di dalam itu sudah ada ilmu maka yang disebut laduni itu mendownload ilmu Allah langsung dari ruh kita, karena ruh kita adalah hembusan darinya. Paham? Jadi deket gitu, tuh? Kayak kita mau download sesuatu aplikasi di handphone, ada nggak playstore-nya? Ya. Tinggal pencet-pencet doang. Masalahnya mau buka playstore nggak punya email. Mau buka kolbu, tapi tidak tahu cara bukanya, gak punya nama email kolbunya, ya gak bisa-bisa dibuka, ya. Kira-kira begitu. Jadi, apakah butuh waktu? Kalau orang sudah punya nama rohani, dia sudah mengenal dirinya. Itu yang bisa saya sebut mengenal nama rohani, Man Jika dia kenal dirinya, dia akan mampu mengakses ilmu laduni. Tapi kalau orang gak tahu diri, ya gak bisa kenal. Baik, butuh waktu enggak? Ilmu laduni itu turunnya detik per detik, satu detik di dalam laduni sama dengan tujuh ribu ilmu di luar. Itulah maksud Nabi mengatakan satu bab ilmu lebih afdol daripada seratus 100 rokaat, seribu rokaat. Karena sholat itu harus pakai ruh, ruh itu tempat turunnya laduni. Maka orang enggak ngerti kita lagi kajian subuh, masuk syuruk, dia sholat dua rakaat padahal kita masih kajian, dia lupa, ngaji ini lebih afdol dari sholat dua rakaat satu bab ngaji lebih afdol dari seribu rakaat cuma karena beramal pakai nafsu, nyalahin ustad, ustad nih udah syuruk masih ceramah aja, emang ada kewajiban sholat syuruk, emang ada kewajiban, keharusan kalau syuruk ceramah berhenti kan gak ada, kita aja yang nafsu dapat pahala ya Tapi lupa yang sebenarnya Cara menjaga keilmuan kepada para pemula Selain sanat rajin baca Zikir yang harus diawali sebelum belajar Apa yang standar Cara menjaga ilmu gitu ya Udah punya guru Udah punya komunitas apalagi Zikir apa yang perlu dibaca Zikir yang mesti dibaca, zikir yang menenangkan kolbu Kan ada zikir macam-macam Zikir yang pakai angka-angka, itu biasanya kolbu gak tenang Jadi zikir yang gak pakai angka lagi Zikirnya langsung terhunjam ke dalam kolbu Zikir yang begini bisa membuat orang yang belajar Bisa memahami sesuatu melebihi orang lain Karena kolbunya tenang Orang yang tenang dapat menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh orang gelisah Ketenangan yang mutlak itu ada di ruh Makanya ilmu laduni itu sesaat saja itu sama dengan 70 ribu ilmu di luar Sesaat dia dapat Makanya Nabi Muhammad itu sesaat saja naik ke aras Turun-turun sudah bawa semua pengetahuan alam semesta Karena turunnya ke ruhani Simbolnya tubuhnya dinaikkan Padahal itu sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan mau gimana pun asbab harus diambil. Asbab harus diambil. Jadi coba belajar zikir yang menenangkan kolbu. Jadi ada teman saya, mahasiswa jatuhnya. Dia nanya ustadz, nanti kalau saya belajar zikir, hafalan saya hilang. Nah, ini godaan setan orang ngafal nih, supaya orang yang ngafal ini nggak pernah tersentuh ilmu zikir. Itu caranya. Berarti dia membenturkan antara ilmu zikir dengan ilmu hafal. Gimana cara jawabnya? Quran ente ngomongnya gimana? ala bidikirlah, tatma kulub, sama gak Quran kita? Sama, sama kan surat darurat ayat 28 ada bunyi lainnya oh, itu pasti Qur'annya beda tuh. ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang orang baru bisa takrir cepat kalau kolbunya tenang jadi coba nih takrir oh, lagi gelisah, bisa gak? Nggak bisa diikutlah talqin zikir belajarlah di zikir kolbu Semenjak saat itu kalau mau ada khataman, dia tidak perlu tergesa-gesa lagi. Dia curup zikir sebentar, nanti dia ingat-ingat. Dan cara menghafalnya enak. Jadi takrir yang dimulai dari kolbu, lebih cepat daripada takrir yang dimulai dari ro'yu. Ya, pikiran. Capek kalau pakai ro'yu, biasa jadi ancaman. Ini-ini bisa stroke Ini-ini bisa lupa. Ini-ini bisa bercabang. Ya apalagi antum nih ya, yang galau-galau ini itu bentar-bentar udah hilang tuh jadi sebenarnya bukanlah maksiat yang bikin hafalal hilang tapi pikiran bercabang maksiat itu salah satu yang bikin bercabang gitu ya. bukan sekedar maksiatnya, tapi efek maksiat di pikiran itu maka Imam Syafi'i hilang hafalannya cuma dengan melihat aurat lawan jenis karena waktu itu susah ngelihat aurat. Sekarang kita baru keluar, nggak perlu kita lihat lirik-lirik. Dianterin itu ya. Eh, mau gimana lagi? Ya, baru hafal kulhu langsung hilang. Nggak juga, nggak hilang-hilang kan kulhunya dari dulu. Nggak hilang-hilang. Karena antum nggak pernah pecah. fokusnya waktu baca kulhu. PD-nya bukan main ya. Kulhu Allah. Ya, jadi zikirlah zikir kolbu yang menenangkan hati maka ilmu yang kita serap akan tersimpan dengan baik. Allahumma alamisshoh. Terima kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berdiri. Wa Sambil berdiri. Ya. Sambil berdiri ya. Wah, Di pertemuan ini yang pagi kedua. tadi udah nanya ini. <laughs> Borong nih. Borong lagi <laughs> ya. uh, begini, Ananda Arazi. Ar hmm. Saya sering dengar bahwa Islam itu terpecah menjadi 73 firqoh hmm. Bukan Islam Pak, umat Umat Islam satu. Nah, satu Inna dina indallahil Islam, Islam satu nggak pernah terpecah Umat terpecah 73 ah, gitu benar Satu yang benar Sampai hari ini saya berpikir sendiri Mana yang benar hmm. Semua ngaku benar Walaupun ada hadis Talak fikum Amra ini, lu bingi maaf kitab Allah, wah sunati. Tapi rasanya belum puas Pak Ustad. Akhirnya saya membuat kesimpulan sendiri, pendapat sendiri, bahwa yang benar itu awaludin marifatum Man arah penafsahu, bakat arah nah, inilah kupikir yang benar Pak Ustad. Mohon respon. Siapa namanya Bapak? Bapak siapa namanya? Oh, Pak Ustadz tahu Muhammad Johnson. <laughs> Johnson. <laughs> <laughs> ya. Itu artis itu ya. Iya, iya. Dia terkenal sendiri itu. Muhammad Johnson. Iya. <laughs> saya garis bawahi Islam cuma satu umat Islam yang berpecah-pecah. Terus kita sedih ya, sedih. Tapi itulah kehendak Allah. Dan Allah sendiri mengatakan ada tiga ayat minimal di Quran. Ya, dan Allah cuma mengandai walau syahrob bukanlah jahalah mu'mat Berarti Allah enggak menginginkannya. Allah tidak menginginkan umat ini satu, Dia hanya menginginkan dialah yang satu, Dia hanya ingin agama yang satu. Kalau selainnya, carilah Sang Maha Satu itu terus seumur pak johnson masih bingung mana yang benar? ter gimana meninggalnya pak simpulkan sendiri, berbahaya simpul-simpulkan sendiri, ini ilmu bersanat. gak boleh simpul-simpulkan sendiri harus kita ambil dari guru kita yang dia gurunya bersambung kepada sang maha guru baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya Mengikuti imam yang berguru Mengikuti guru yang bersanat Itu wajib Harga mati Itulah makna Fas'alu ahla zikri Enggak boleh pikir-pikir sendiri Fas'alu ahla zikri Dua kali di Quran Tanyalah ahli ilmu Tanya ahli ilmu Makanya kita perlu belajar sejarah untuk mengetahui akidah kita ini benar atau tidak makanya saya sering menukil kembali kisah Syahabda Somad Falembani beliau puluhan tahun di Madinah akidahnya Ash'ariyah walaupun yang tamat Madinah sekarang belum tentu Ash'ariyah ya kan beda masa mau gimana lagi dituduhlah kita menghujat orang tamat Madinah yang enggak Sahabat saya, teman saya, murid saya Ada yang tamat Madinah Ada pak Ngaji ke orang tamat Ciputat Karena dia sadar Ilmu itu tidak dimana-mana Ilmu itu ada pada orang bersanat Mau dia di Madinah Mau dia di Palembang Mau dia di Ciputat Mau dia di Pelosok Lahat Kalau dia punya ilmu dan bersanat kepada Rasulullah Maka dialah Madrasatul ilm Dialah Pusat keilmuan. Jadi pusat ilmu itu bukan tempat bangunan yang bagus. ntar kalau kita buka lagi nih rahasia Universitas Islam Madinah, antum kaget lagi. Yang ngomong tamatannya sendiri. Tapi nggak usah lah kita buka ya. Tar banyak yang kebakar ya. Tar banyak banyak yang yang sama nama kita nanti. Kita nggak ada nggak ada benci mas siapa siapa. Cuma dari tahun kapan mereka menghembuskan bahwa tamatan UIN IAIN itu liberal, bener nggak? adil nggak begitu Antum teman mana-tan? Pdki. Yeah. Ya dosennya kan dosen Uin Yain juga. Ya, ini banyak kan di sini ada kan yang yang ustad-ustad pasti tamatan Uin Yain, Stain. Antum itu disebut pemurtadan, korban pemurtadan di Yain Uin, itu tulisan mereka dari dulu. Kita diam-diam aja sih dari dulu nggak ada yang mau nantang nangapin. Saya tanya ke rektor, saya tanya ke profesor, prof, kok nggak ada yang bales Apain balasin orang bodoh gitu kata mereka Cuma ini Mereka ini kan sibuk Di alam akademik akademisinya Ilmiahnya, gak sempat bahas Gak sempat balas Tapi di akar rumput banyak orang bertanya "Ah, oh, ustaz saya gak mau masukin Anak ke UIN-IIN, ya, ya. kenapa? Liberal Liberal dari mana? Emang liberal artinya apa? Liberal itu istilah ekonomi Bukan istilah orang beragama Oh itu tuh Jil. Jil, siapa yang bikin Jil? Ulil Absor Abdallah. Dia sekolahnya di lipia Gimana tuh? Repot enggak tuh? Tahu lipia Libya Jakarta, Mahad bin Saud. Punya Saudi juga. Sekarang beliau sudah ganti haluan. Suka tasawuf dia ya. Itu ya. Jadi jangan dipikir-pikir sendiri, Pak. Kita carilah orang bersanad. Dulu siapa imam kita almarhum sendiri, Kiai Nawawi ya, ya kan nyambung nanti ke kezen, kezen kepada siapa ayahanda beliau, Muhammad Azhari Pejohari, Azhari, terus ke atas kan nyambung semua, nyambungnya dan porosnya semua ke ulama Madinah, ulama Mekah, Mekah Madinah, begitu aja putar puter Nanti ke Mesir Zakaria Lansori, balik lagi. Begitu aja muter sampai kepada imam-imam kita itu. Jadi gini, Pak Johnson. Kalau Pak Johnson ini ngaku keturunan kerajaan, kesultanan Palembang, pembuktiannya gimana? Nasab sama, kalau saya ngaku ahlu sunnah saya tunjukkan nih nasab saya. Ini sanat saya Ngaku saja ahlu sunnah ngaku saja salaf, tunjukkan aja sanatnya. Mereka kan tidak hormat ke ilmu sanat. Malah ngejek ilmu sanat. Itu aja sudah gagal. ya Gimana mau bisa faham? Ya, oh, sanat tuh nggak penting. Ya nggak penting itu. Ketika bersanat, cuma ngambil ijazah, tapi tidak ngambil ilmunya. Kita sudah ngerti semua. Ustaz-ustaz ustadnya lebih paham dari antum lah. Sanat itu ada sanat ijazah, tabarukan ngambil berkah. Ada tafakuhannya. Ada mendalami, maka disebut riwayat dan dirayat. Ngerti semua kok, mereka ini ya.